di kabar pertama persahabat kita awali dengan informasi dari admin MRB Clothing Line Yang tentunya minggu depan akan dirilis kembali persahabat produk dari MRB Doakan minggu depan ya kita posting lagi si Mustard katanya tuh Wow Masya Allah Bismillah lancar untuk MRB mudah-mudahan sukses buat usaha bisnisnya Leslar hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Jangan ketinggalan, para sahabat, ya, minggu depan insya Allah bakal dirilis kembali untuk produk MRB Clothing Line. Berikutnya kita lihat juga di IGsnya nya Bagas Garnita. Para sahabat, ya, kita lihat tiga jam yang lalu memposting momen saat bermain sepak bola. Ada Pak B itu terciduk juga di para sahabatnya, insya Allah. Mudah-mudahan tetap istikamah, tetap konsisten ya, bergabung dengan tim Marwah FC Selain tentunya olahraga yang didapat, persahabat, ilmu pengetahuan tentang agama pun didapat oleh Bapak B. Bismillah, mudah-mudahan sehat, bahagia, selaturahmi, tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Berikutnya kita lihat juga, persahabat, ada tentunya postingan informasi juga untuk warga kunah mengenai karya. Single, Lesti, sekali seumur hidup official music video. Selama tujuh bulan, ya mencapai 54 juta viewers di Youtube Masya Allah, mudah-mudahan sukses untuk Bunda El Karya-karyanya selalu diminati oleh banyak orang Dan Bismillah, single terbarunya secepatnya bisa dirilis Kita hanya bisa menantikan, selalu menunggu kejutan soal single terbarunya Leslar Terutama single barunya Bunda Les Bismillah, secepatnya bisa rilis persahabat Kemudian juga kita lihat selanjutnya Kita membahas outfitnya Papa B Ini bersahabat ya saat bertemu dengan Bang John kemarin Ini bukan kaleng-kaleng Harganya mencapai 1.637.000 rupiah Masya Allah Kita lihat juga untuk Tentunya sweater yang dipakai oleh Bunda L Ini mencapai juta rupiah Berkah terus ya untuk rezekinya Bismillah mudah-mudahan Rezeki idola kita pun bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian juga persahabat selanjutnya kita simak. Di sini ada Cidukan Abang L yang sedang bobo. Ini emang bayi sangat menggemaskan sekali. Bayi yang selalu tentunya bikin kangen. Masya Allah persahabatan ekspresi lucu Baby L saat tertidur. Ini lewat persahabat ya, tapi kita selalu bahagia. Selalu bangga melihat Abang L yang makin hari makin ganteng, makin pintar. Dan pastinya makin soleh, masya Allah. Saya terus untuk Abang El. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Dan kita lihat juga ya selanjutnya. Kita ke postingannya Bang John. Bang John kemarin memposting tentunya foto kebersamaan dengan Leslor Family. Namun, kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Bang John. Thank you, Rizky. Billar Leslie Kejora sudah bikin PT di Hive Five, wow, masya Allah, persahabat. Alhamdulillah ya Bunda Lestin dan Papa B sudah bikin PT. Bangga banget perusahaan saya dipercaya oleh kalian. Semoga lancar usaha kalian yang di bidang industri musik. Buka lapangan kerja seluas luasnya Wah wow, Masya Allah bangga persahabat ya. Ini di bidang industri musik. Papa B, Masya Allah Bunda Lestin juga luar biasa. Mudah-mudahan sukses kedepannya Berjalan dengan lancar apapun yang dilakukan oleh idola kita. Dan kita lihat juga tentunya di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Instagram. JonTractor.com mengatakan keren banget Pak Bos, Bu Ayu, dan Pak Dava langsung datang ke Mbak Lesti dan Mas Gilar untuk pengurus legalitas usaha. Sukses selalu tim. Masya Allah banget bersahabat. Dan kita lihat tanggapan lain. Dari akun Instagram. Andriani tujuannya mengatakan sukses Buat Leslar dan Bang John Masya Allah begitu banyak doa juga ya Di postingan Bang John mudah-mudahan lancar Dan tentunya Perusahaannya Lancar sukses Dan tentunya mudah-mudahan bersahabat ya Segala yang dilakukan oleh Leslar Dipermudah Dan dilancarkan Amin Kita lihat juga persahabatnya untuk postingan Bang John berikutnya Bang John memposting Sebuah kalimat Resiko terkenal di negeri Konoha, orang berlomba-lomba menumpang pansos Udah gitu aja kata-kata saya John LBF, si mantan pengangguran Emang gak bisa ya berusaha sendiri tanpa numpang pansos sama saya Saya maaf apa tuh cuma serpihan kerupuk gender Hobi saya itu selaturahmi bukan nyari musuh Tuh itu kata-kata dari Bang John saya lebih asik diajak berteman daripada diajak musuhan, karena kan saya jago jualan tuh. Tapi kalau ada yang ngajakin saya musuhan sedikit pun saya tidak gentar pasti saya lawan. Yang saya takuti hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, masya Allah. Selalu menginspirasi juga untuk banyak orang mudah-mudahan ya, bang John dengan Leslar, silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik.